Yesus dan Biel Sebul Pembacaan diambil dari Injil Matius, bab 12 ayat 22-37 sampai Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya.